Dan saudara, hingga kini sudah ada 96 kasus COVID-19 di wilayah Indonesia. Di mana 8 di antara saudara dinyatakan sudah sembuh. Dan sejak kasus pertama ini diumumkan, pada tanggal... Rara! Rara! Rara mana sih? Hmm, pasti di kamar dia Rara! Eh? Siapa tuh? Oh, Rara, kamu ngapain? Kamu, ra ngapain? Kamu, Ra? Uma, ngapain? Kamu, aduh, aduh. Huh? Rara, kamu ngapain? Kamu, Rara, kamu Rara, kamu ngapain? Itu Rara, kamu ngapain? Kamu, Rara, kamu ngapain? pakai kayak gituan ngapain? Kamu, Rara, kan lagi Kamu, Rara, biar ngapain? kena virus Uma. Rara, takut sakit. Masya Allah, pasti Rara nonton berita di TV. Ya, <tuh> <tuh> pantas aja pakai jas hujan, masker, payung. Habis kamu jorok sih, virus suka nih sama yang beginian nih. Ih, <tuh> kalau <tuh> udah, udah kok malah berantem sih Rara kamu jangan takut selama kamu jaga kebersihan diri seperti cuci tangan yang bersih dengan menggunakan sabun mm. terus menjaga kebersihan lingkungan mm. dimulai dari tempat bermain di rumah di sekolah dan tempat-tempat umum lainnya mm, iya, iya. ya Oh mm. gitu ya ma. I dan kamu perlu perhatikan adab ketika bersin atau batuk. Oh ya, yeah. tutup dengan kedua tangan dan pastikan mencuci tangan. Setelah mm. itu, dengan mm. begitu kamu insya Allah akan sehat terus dan tidak mm. perlu takut lagi. Ya, oh, benar -benar. <tura>, Menjaga kebersihan itu besar manfaatnya, jadi kamu gak bakal sakit. Iya, betul. Betul, kalau Rara sudah mulai batuk pilek, apalagi demam, kasih tahu Uma ya. Dan hmm. jangan pergi keluar rumah dulu, hmm. sebaiknya istirahat sampai Rara membaik. Oh gitu. Dan jika sakit terus berlanjut, kita harus segera ke dokter atau rumah sakit terdekat agar bisa ditangani dengan tepat. Hmm. Gitu. Kalau gitu, Rara ngomong sakit, Uma. Karam sehat Nah, mm -hmm. pinter Oleh karenanya jaga daya tahan tubuh Dengan makan-makanan bergizi Dan rajin berolahraga Ya, betul Dengan tubuh yang sehat Kita nggak perlu khawatir untuk main di luar ya kan, Uma? Iya, betul <laughs> oh, Yang gitu terpenting Allah. kita semua sadar Bahwa semuanya ini sudah kehendak dari Allah hmm. Kita sehat ataupun sakit tidak perlu kita cemaskan. selalu berprasangka baik dan berdoa sebelum beraktivitas agar Allah senantiasa menjaga kita. Robbana atina fidunyah hasanah, wa fil ahirati hasanah, wakinna azab benar. Amin. Ah,